Jadi kita juga harus sayang sama semua orang adik-adik. Untuk merespon Mas yang tadi kita baca, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padaku. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, kita dengar firman Tuhan yuk. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari minggu. Adik-adik apa kabar hari ini? Wah seneng banget ya hari ini kita bisa bangun pagi dengan sehat. Terus kita bisa beribadah dan mendengarkan cerita firman Tuhan lagi dari Kairona. Di ibadah online pelayanan anak GPIB Shalom Depok Kakak senang banget loh adik-adik tuh masih setia ikuti ibadah online setiap hari minggu Sekarang sebelum kakak cerita kita berdoa dulu yuk Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata, mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu lagi. Tuhan, terima kasih atas nafas kehidupan, terima kasih atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Siapkan hati dan pikiran kami Bapak, biar apa yang kakak ceritakan hari ini dapat kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, kita udah berdoa. Sekarang kita mau baca Alkitab. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Sudah? Kita mau buka dari 1 Yohanes 2 ayat 9-11. Kita buka sama-sama ya. 1 Yohanes 2 ayat 9-11. Kita mau dengerin ada yang mau baca Alkitab kita. 1 Yohanes 2 ayat 9-11. Yang demikian bunyinya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 11. Begini mujinya: Perintah yang baru. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang.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 Adik-adik lihat gambar ini, ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus namanya Yohanes, kakak ulang ya namanya Yohanes yaitu murid Tuhan Yesus adik-adik. Nah waktu itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga Bapak Yohanes ini pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Buat cerita sama semua orang. Ceritanya apa sih kak? Jadi Bapak Yohanes ini cerita ke orang-orang kalau Tuhan Allah itu sayang sama semua orang. Kalau Tuhan Allah itu mengasihi semua orang. Suatu hari Bapak Yohanes ini dengar adik-adik kalau ada salah satu jemaat yang sombong. Merasa dirinya paling benar. Dia itu juga ngerasa kalau dia tuh yang paling baik. Dia yang paling baik melakukan semua perintah Tuhan. Terus dia itu menganggap kalau orang lain, orang lain itu nggak benar. Terus dia suka merendahin orang lain juga. Tapi karena Bapak Yohanes ini sudah tua, jadi dia tulis surat. Supaya surat ini yang dia tulis, dibacakan kepada anggota jemaat. Apa sih isi suratnya, Kak? Isi suratnya itu kita Mengasihi sesama kita, mengasihi sekeliling kita, karena Tuhan itu sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan mengasihi dunia ini termasuk semua orang di dalamnya, termasuk kakak, termasuk adik-adik, mama papa, teman-teman. Tuhan itu gak pernah pilih-pilih, aku mau sayang dia aja deh, aku mau kasihin dia aja deh. Gak pernah gitu ya adik-adik, Tuhan gak pernah pilih-pilih. Semua orang diperhatikan sama Tuhan Allah Nah, karena kita tahu Tuhan mengasihi kita Kita juga harus mengasihi semua orang nggak boleh pilih-pilih dan dan juga nggak boleh sombong Nah, adik-adik lihat tulisan di samping Kita baca sama-sama ya K-A-S-I-H Bahasanya kasih kita sebagai anak-anak Tuhan juga harusnya bisa loh adik-adik untuk mengasihi semua orang. Mama, papa, adik kakak, opa oma, tante om, juga teman-teman, adik-adik dan juga semuanya. Semua orang yang kita jumpai. Kita e, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang bikin Tuhan senang. Siapa yang mau bikin Tuhan senang? Pasti mau semua ya, kakak aja mau. Jadi, adik-adik janji ya supaya untuk mengasihi semua orang, nggak cuma ada yang di rumah aja, tapi juga yang di luar rumah. Nah, setelah ini kita akan masuk dalam aktivitas. Karejal akan mengajak adik-adik untuk buat sesuatu. Hmm, buat apa ya? Kita lihat sama-sama ya, adik-adik. Jangan lupa dikerjakan. Kalau ada kesulitan, adik-adik bisa minta tolong Mama Papa ya, dan ingat minta tolongnya. Dengan kata yang baik-baik ya, oke? Jangan lupa nanti aktivitasnya dikirim ke grup WhatsApp, minta tolong mama papa juga untuk fotoin. Kirim supaya kakak bisa lihat, kakak tunggu ya adik-adik. Demikian firman Tuhan dari kakak hari ini, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat selalu ya. Nah adik-adik pada hari ini adik-adik tahu nggak hari apa? Nah betul sekali adik-adik hari ini adalah hari Valentine atau adik-adik tahu juga dengan sebutan hari kasih sayang. Nah adik-adik pas banget nih aktivitas kita untuk hari ini adalah membuat ini adik-adik. Nah, bahan-bahan yang adik-adik butuhkan untuk membuat hati ini adalah kertas, spidol warna hitam, spidol berwarna, dan gunting. Nah, adik-adik, langkah pertama yang harus adik-adik lakukan untuk membuat kedua hati tadi adalah. Adik-adik mengambil kertas yang adik-adik punya, adik-adik bisa menggunakan kertas apa saja. Lalu adik-adik gambar menggunakan spidol hitam. Adik-adik gambar bentuk hatinya menggunakan spidol hitam ini. Lalu setelah itu adik-adik bisa mengguntingnya dengan gunting. Nah, adik-adik bisa minta tolong bantuan mama dan papa atau kakak yang ada di rumah karena gunting itu berbahaya adik-adik. Nah setelah itu adik-adik bisa mewarnai hati yang sudah adik, adik gunting tadi menggunakan spidol. Nah spidol berwarna ini gunanya untuk memberikan hatinya warna. Nah kalau adik-adik punya warna pink, adik-adik bisa menggunakan warna itu untuk menggambar hatinya. Nah setelah itu adik-adik bisa tuliskan di dalam hatinya. Aku mengasihi sesama. Nah, seperti firman Tuhan yang sudah adik-adik dengarkan tadi, bahwa kita harus mengasihi sesama kita adik-adik. Tidak cuma hari ini saja, tapi setiap hari. Nah, adik-adik juga bisa menuliskan love each other. Nah, adik-adik bisa meminta bantuan mama, papa, atau kakak yang ada di rumah. Nah, adik-adik setelah adik-adik selesai membuat hati yang tadi adik-adik buat, Adik-adik bisa foto hasil karya adik-adik, lalu adik-adik kirimkan ke grup WA Pelkat PA Syalom Depok. Nah, jangan lupa ya adik-adik, untuk adik-adik tuliskan namanya adik-adik di sini. Nah, di sini adik-adik. Karena adik-adik sudah selesai membuat aktivitas adik-adik, kakak tunggu ya aktivitasnya. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.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 Adik-adik kita udah puji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, udah kasih persembahan juga, sekarang kita sampai di penghujung ibadah pagi ini. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan ya adik-adik, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa kalau memang harus keluar pakai masker. Sebelum kita tutup ibadah ini, kita berdoa sama-sama ya dikadi. lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah boleh memuji namamu, mendengarkan firmanmu. Tuhan, se sekarang kami mau melakukan aktivitas kami kembali Bapak, berkati kami, berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami Tuhan. Kiranya kami dapat Menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan sehat Terima kasih ya Tuhan atas segala berkatmu Ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. syukur Haleluya, amin Selamat hari Minggu adik-adik Sampai ketemu minggu depan